Do I have warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawala Tishadu Allah, la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzila nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim. Wabarik ala sayyidina muhammadin wa ala alih sayyidina muhammad amma ba'du. Subhanaka la ilmalana illa ma'alam tanainaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Qolal rob bisrohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam Allahumma barik lana fi rizqina wa ulumina wa umrina Amma ba'du ayyuhal hadhiruna wal hadirat itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna wa antum Alhamdulillah bi zatillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Diberikan modal Yaitu modal umur berikut kesehatannya Terutama kita masih diberikan nikmat yang besar Yaitu nikmat iman nikmat Islam Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bisa menghadiri undangan Allah, bisa kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, ya. Untuk menghadiri majelis taklim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita pada malam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai salah satu rangkaian amal soleh yang diterima oleh Allah, amal yang senantiasa dijadikan sebagai kendaraan untuk membawa kita ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma ya Allah ya Robbal Alamin.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 yang nampak hadiri tempat yang mulia ini terpilih sebagai salah satu umat rasul yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumajajawal hisab amin ya allah ya rubbal alamin ibu bapa hadirin kaum muslimin rahimakumullah pada kesempatan ini marilah kita untuk coba-coba yaitu mengkaji sebuah ayat dari surat al-baqarah yaitu ayat ke-25 <tuh> di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini dengan panjang lebar Allah menjelaskan tempat kembalinya orang-orang kafir di mana Allah menciptakan dua tempat setelah dunia ini yang pertama ada yang disebut dengan jannah, yang kedua disebut dengan nar. Di dunia ini Allah ciptakan manusia, ada golongan mukmin, ada golongan kafir, ya. Nah, ini tempat dan kembalinya masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kemarin dijelaskan yaitu bahwa Allah menciptakan neraka ya dengan berbagai macam-macam nerakanya itu diperuntukkan tempat khusus bagi orang-orang kafir ya, yang akan abadi yang akan menjadikan penghuni neraka yang abadi hum khalidina fiha yaitu orang-orang yang kafir orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan khalidin akan langgeng di dalam nerakanya nya Adapun orang-orang mukmin yang mempunyai keimanan dan sekecil apapun keimanannya, walaupun hanya sebesar apa siki sasawi eh istilahnya yang kita, yang sebesar habatus sauda, sebesar jintan yang hitam, tapi masih ada keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah walaupun masuk dulu ke dalam neraka nanti akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan ayat sebelumnya itu menjelaskan bahwa tempat kembalinya orang kafir yaitu ke neraka dan tempat kembalinya orang mukmin ke dalam surga. Kita jangan khawatir, asal kita masih punya iman aja sedikit. Apa punya keyakinan kepada Allah dan rasul-Nya, pasti kita akan masuk surga. Amin. Mudah-mudahan semuanya dikuatkan keimanannya kepada Allah, sampai dimana kita menghembuskan nafas yang terakhir itu, membawa keyakinan, membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang ini, ibu kita semua lagi membesarkan iman. Ya, karena iman kita yang kusu waya kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berku, berkurang. Ya. Nah, kita kalau seandainya pengen bertambah, berarti kita harus sering menghadiri pengajian, membaca Al-Quran, dikir, dan lain sebagainya. Nah ini salah satunya Untuk kita supaya iman bertambah Bertambah dan bertambah Itu kita harus sering mengikuti Pengajian-pengajian Supaya iman kita semakin semangat Semakin yakin, semakin berkembang ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa <tuh> Wabashiri <tuh> Jadi wabashir itu ada malaikat namanya basir-mubashir. Wabashir. Sarang. Jadi kalau ada waw itu ada kata apa? Sarang ya. Atau dan. Kalau bahasa Indonesia itu dan ya. gohola dengan bahasa Sunda karena supaya kalimat demi kalimat itu tahu artinya itu wabashir sareng kedah ngabubungah anjin ini asli pak Sunda ini kalau kita lihat di terjemah bahasa Indonesia pasti seperti ini dan sampaikanlah kabar gembi gembira itu sudah mungkin buka aja di apa di terjemah terjemah terjemah bukan tafsir ya diterjemah uh, kementerian agama ya dan sampaikanlah kabar gembir gembira nah kalau orang sunda sedikit harus dijelaskan itu wabashir sarang kedah ngabu bunga bahasanya jadi anjin itu nabi muhammad shallallahu alaihi Assalamualaikum. Alladzina kajal majalma amanu anu arariman ieu jalma Kira-kira ngerti enggak bahasa sunnah Pak? Ada yang ngerti enggak? Ada yang enggak ngerti? Hah? Ngerti, Mas? Ngerti, ya? Masa orang bandung ngerti masa senang. biasanya orang sunda kalau ku sunda itu lebih mantap biasanya gitu kan kalau saya dulu istilah belajar men menterjemahkan itu bukan bahasa nusia tapi malah saya bahasa jawa gitu kan pondok daerah bogor daerah sukabumi Cianjur ke sana itu biasanya pakai lugot-lugot bahasa jawa gitu kan enggan cuman dijelaskannya pakai bahasa Sunda atau bahasa Nsia itu kan wa sareng kedah <tuh> ngabubungah anjin alladzina kajal majalma amanu anu parantos iman ye jalma wa amilu sholihati sareng midama amal anu saik alias anu maslahat, ya. Anna lahum kana yen salaresna eta tetepiken iya jalma jalma anu iman. tuh orang Sundanya, anna kana yen ta salaresna, anak lahum eta tetep. Kau pakai etal tetap karena jadi hobar, hobar nak hobar muqodam, muqtaḍam, muakhir. Dina ilmu nahu ibnu Malik dina Alfiah wa akhbaru Ya, apabila kalian bikin hobar bi dorpin, au bihar pijar, waah baru bi dorpin, au bihar pijar. Nawi nabat kainin awis takor. Ya, jadi ngalugoh itu pakai dalil ilmu nahunya gitu kan jadi kok kenapa ada bahasa seperti ini oh ini dalilnya gitu kan kalau Indonesia diambil lurusnya diambil apa terbentang gitu ya diambil simpulnya annalahum kana yen salaresna eta iya jalma jalma anu iman sareng anu amal soleh tajeri <tuh> Tajeri eh jannatonya jannatin ari surga jannatin ari surga kata Tajeri anu parantos nocr mintah tiha tina sahandapun iya surga naun al anharu pirang pirang bangawan. Nah, makanya naon sebenarnya, naon teh kocok jomama Pak. Itu, itu, opo nya, naon opo, lamun manusia, sopo, lamun kabarang, opo, ya, ya gitu kan Jadi opo dan sopo gitu kan, nah ini, kalau santri ini dipakai nyirian, eh jadi pail, ya, jadi fa, pail. Nah baris na fa'il teh wajib rofa Jadi kalau kita ini tidak pakai baris Bukan Al-Quran yang dibaca Seperti kitab-kitab yang dibaca nah kita punya punya aturan Ya punya aturan Jadi bacanya bukan Al-Anharu Tapi Al-Anhari Pasti ini harus Al-Anharu Kenapa? Karena jadi fa fa'il Alfa ilu ismul marfu arifail itu adalah isim yang dirofakan, alias isim yang apa sakalnya itu roh. Roh pak dibaca anharu, jangan anharo, jangan anhari gitu ya, Pak? Ya, makanya ada ilmu nahu, ada ilmu sorof gitu itu untuk membaca. Arab Arab yang enggak punya baris, gitu ya. kitab-kitab yang enggak punya baris, enggak semuanya beri baris, apa? Tidak punya baris. Jadi kalau tidak punya baris, kita harus punya ilmu, gitu kan? Harus punya ilmunya. Kulama ruziku samang-samang sadirizkian aranjen kabeh min hatia surga min samarotin tina bumbuahan rizkon tingkahna jadi rizki kolu mangkangar ucap ya jalma jalmanu iman hada ari iya rizki alladhiruzikna anu parantos dirizkian kaula min qoblu tisamemehna wautu sarang parantos maparinan atau wautu sarang parantos dipaparinan aranjen kabeh bihi Ya rizki mutasyabihan tingkahna anu sarufa ya. Walahum sarang etat tetepikan Ia jalma jalma jalmanu iman Sarang jalma anu amal amasoleh Piha etat piha dilebet surga Azwajun ari pirang-pirang bojo Azwajun ari pirang-pirang bo. bojo Mutoh anu dibersihkan ya. Mutoh harotun anu dibersihkan wahum sarang ari ia jalma jalma dilebet surga piha tetap dilebet surga kholiduna tingkah nak langgeng tur abadi itu banyak ya? jadi <coughs> punya kreatif masing-masing gitu bahasa itunya bahasa tapi jangan sampai keluar dari uh, metode ahli-ahli tafsir para ulama-ulama Makanya kita, kalau seandainya kita ya, tidak sanggup untuk menterjemahkan, ya ikuti aja ya, para Ulama, <coughs> Dilan tafsir-tafsirnya. Ibu Bapak hadirin, kaum Muslimin, rahimakumullah. Tapi yang seharusnya sama ibu, jadi hafal seharusnya amanya. Bisa apa, nggak kira-kira apa satu balikan? Hah? Harus diusah dengan belajar bahasa Sunda. Minimal harus apa gitu ya? hafal. Semua satu minggu kita hafal satu ayat Minimal satu ayat kita lah Minimal satu ayat kita ya Bisa menterjemahkan, bukan menafsirkan Bisa menterjemahkan di luar bahasa Indonesia Karena ke bahasa Indonesia kan tinggal bawa tafsirnya, tinggal baca kan Tapi tafsir terjemah Sunda jarang, Mbak ya Jarang itu, ya, Sunda itu <tuh> Sebanyak-banyak di kita ini udah bahasa Indonesia semuanya wa basyiril Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaitu menyampaikan kabar kabar berita yang baik, kabar-kabar berita yang bisa merasakan menjadikan bangga dan bahagia orang-orang mukmin, ya. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan melalui lisan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah kepada rasulnya wa wahai Muhammad sampaikanlah kabar gembira ini bahasanya seperti itu Wahai Muhammad, dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira ini Siapa yang memberikan kabar Allah? Siapa yang menyampaikan kabar berita ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menjadikan kabar berita ini isi dari perintah Allah ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala? Kepada siapa harus disampaikan berita gembira ini? Alladzina amanu Yaitu kepada orang-orang yang beriman pada saat itu sampai sekarang Ya, Memang ini masduknya ketika Rasulullah masih ada para sahabat Tujuan pokoknya yang korib itu para sahabat Allah tolong Muhammad sampaikan kabar berita ini kepada para sahabat ketika Rasulullah masih ada tetapi maksud abadnya maksud yang jauhnya untuk kepada seluruh umat muslim seorang mukmin sampai akhir zaman ini karena surga ini bukan hanya dimiliki oleh para sahabat surga ini bukan hanya untuk dan diperuntukkan orang-orang yang beriman ketika ada nabi tidak tetapi Allah menciptakan surga ini untuk keseluruhan orang-orang yang mukmin, yang iman dari sejak dulu sampai akhir, zaman termasuk kita semua. Nah, kalau kita semua termasuk orang yang beriman, terimalah ini kabar ini. Dari Allah kepada Rasul dan disampaikan melalui Nabi Muhammad Sahabat, para tabi'in, tabiin, para ulama, guru-guru kita sampai di depan kita Ya Maka kita ini harus punya guru Apa jadinya? Kita harus punya, punya guru kita juga Maka harus pintar kita mencari guru Ya Semuanya Kita harus punya guru Saya takut Cerita kemarin takut ada orang yang salah baca juga gitu kan salah baca dulu nih Pak ini, ini cerita dulu-dulu ada seorang seseorang membaca kitab atau membaca hadis bahasannya la yasihu al wudhu illa bima'rifatin tidak sah wudhu kalau tidak makrifat. artinya tidak ma'rifat itu untuk apa wudhu gitu kan? perintah siapa wudhu itu jadi harus tahu sih, tujuan wudhu atau maksud daripada wudhu itu nah ada orang yang membaca illa bima'rifatin ini mungkin di atas ain ini Pak Hadi, ada apa ada bolong dikira mungkin itu ya dikira itu titik apa titik dikira itu jadi dibaca magrifah oh mungkin ini titik di atas ain ini bukan bolong tapi ti, titik jadi bacana bi <tik> magrifah bukan bi ma'rifah tapi bi magrifah artinya jadi beda jadi apa tidak sah terkecuali harus membawa gayung apa gayung nah ini Ustad ini <tid> tidak punya guru baca hadis seperti itu tidak tanya-tanya lagi Oh lay ya sihu <tid> magrifah saudara-saudara tidak sahudu. terkecuali harus bawa gayung Oh jamaahnya ramai Pak Ame <laughs> nah, jamaahnya. Oh, kalau kita pengen sahudu kita beli gayung masing-masing. Jadi nempel di sini kongko pakai gayung semua hutunya. Ini akibat salah. Ya, dia itu ilmunya pas-pasan, tidak mau bertanya salah. tuh ada bu cerita lagi dulu ya bu, gencar lagi bu. Ini bahasana ayah. Habbatus sauda dain an Jinten hitam jadi habatus sauda. Dengar, habatus sauda. Habatus sauda itu artinya, jinten hitam itu adalah obat dari segala penyakit. Ya, ada, nah, kita dibaca, ada orang yang baca, nggak tahu apa. Jadi, salah baknya diganti dengan iya. Habatus sauda diganti dengan hayatus sauda. Kalau habatus saudah mah jintan hitam, uningah bu ya jintan hitam ya. Jadi habatus saudah itu obat dari segala penyakit. Ini salah baca, ketika salah baca jadi enggak kontrol. Oh ini bukan mbak tapi iya dititikannya dua iya dibaca. Hayatus saudah da'in angkuli, dawain. Jadi hayatus saudah itu jadi ular hitam tadi mah hitam jadi obat dari segala penyakit karena diganti dengan ia jadi hayatus sauda jadi ular hitam obat dari segala penyakit lain kabeh neangan orang. anu hideung dan Ustaz da percaya wae ke Ustaz mah biasa mah Ustaz oh ye iya, mah obat dari pain pulap penyakit teh harus carina pa Ular hidung, dapatnya ular hitam dimatiin, dimakan, mati orang-orangnya. Ini akibat apa? Akibat salah baca. Awas, dalam Arab itu sedikit bat, salah baca, salah. Kalam, artinya berbicara. Kalau kulam, artinya apa? Tanah yang banyak rumput-rumputnya kalau kilam itu sakit ada jarohatul kalam akwa minjarohatil kilam ya jarohatul kalam akwa minjarohatil kilam sakit dengan lidah lebih sakit daripada dengan pedang itu kalam yang pertama nulisnya sama pak kak lam alif lam mim kalam artinya apa pembicaraan bicara kalau ka, kapna di barisnya di bawah ki dibacana ki lam artinya jadi tatu jadi sa tatu apa koresan sesuatu nah itu bahasa Arab ya maka perlu kita ini sebelum kita ini harus gitu, harus punya harus punya harus punya untuk rujukan kita guru lah katakanlah ya guru ya mata Guru-guru saya punya guru lebih daripada dua tiga empat lima kadang-kadang pendapatnya beda. kan cuman kita kalau punya guru jangan ah kalau guru saya begini tentu akan begini kalau begitu tentu akan begitu maka tuh guru ini salah gak boleh nyalah nyalin guru. Ya itu sampai kapanpun tidak akan bermanfaat ilmunya dan tidak akan mendapatkan kemanfaatan dalam mengamalkan ilmunya. Ya, setertarik dengan pelajaran bukan bukan berlebih-lebihan banyak bukan berlebih-lebihan suatu ajaran ya sampai ke kalau bapak apa tahu di daerah baitul arkom Pacet itu sampai-sampai diajar bahwa ketika di sana ada guru walaupun nggak lihat gurunya santrinya di sini pak jalannya udah lain. Walaupun gurunya itu tidak tahu, keberadaan santri ini mau lewat, lewatnya gimana, luar biasa, Pak. Sampai depong-depong, depong-depong ke sana. Ini sampai adabnya Bu, jangankan harus membunuh guru, jangankan harus apa istri menyakiti gurunya. Ini jalannya jauh juga, subhanallah, ada aturan seperti mainnya ini kan? Seperti begini. Ini ajaran ajaran keraton tapi dipakai di mana di santri, di santri ini untuk memuliakan dan menghormati guru. Oh, kita makan ke guru teh eh, sebutnya teh untunglah tadi sebutkan saluta oke okay, gitu ya Allah ya karim. Ingat kak kita kepada guru kita siapa yang mengajarin ama Ibu yang mengajarin apa. Ikhra kepada kita Siapa yang pernah mengajari Quran kepada kita Siapa yang pernah mengajari Kitab-kitab kepada kita Siapa yang pernah mengajari wudu, sholat dan sebagainya Hampir kita lupa siapa mereka itu Kenapa? Karena kita tidak pernah Apa? Bertemu dan ingin bertemu Tidak pernah mau silaturahmi Cuman kita ingat dulu saya pernah ngaji di sini, itu bekas guru saya. Huh, katanya juga bekas. Padahal selama ilmunya itu ada di otak kita, apalagi bisa diamalkan oleh kita dari guru itu. Berarti kita ini guru, nggak ada bekas, Pak. Apalagi yang disebut dengan guru untuk apa? dan menuju kebaikan dan keselamatan akhirat. Guru matematika. Yang hanya untuk dunia kita wajib menghormatinya, ya. Apalagi yang disebut dengan ustadz-ustadz, ulama-ulama sebagai guru-guru kita ini yang menunjukkan bukan hanya keselamatan dunia saja, ibu, tetapi keselamatan akhir. Akhirnya kita akan nyampe ke surga gara-gara guru kita. Kita tahu halal dan batil itu gara-gara dikasih tahu oleh guru-guru kita. Ngeri kalau seandainya kita apa? Kalau seandainya kita istilahnya berlebihan melakukan sesuatu yang tidak enak apalagi menyinggung perasaan guru kita, Pak. Orang tua akan memaafkan tapi guru wallahu alam. Ya ingat ya, pastinya guru guru perguruan tinggi aja ketika skripsi, itu aja guru yang di bawah mah sudah lah, nggak ada ingatan kita apalagi guru TK, guru ini ya Allah, ya Karim, ya Rahman ya Rahim. ya Mata rame dipiralkan man anak ya yang sampai sekarang ini banyak ini, sudah lupa dan melupakan jasa jasa guru kita banyak orang yang sudah melupakan. Nah makanya ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah segala sesuatu kita harus ada petunjuk guru kita, tuan jangan tanpa guru. Wahabshirilladina amanu wa amilus salihat. Wahai Muhammad sampaikanlah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Iman di dalam hati, amal soleh di luar berarti orang-orang yang beriman itu seorang mukmin yang mengimani adanya Allah dan mengimani bahwa Rasul Muhammad itu nabiullah sebagai habibullah sebagai sayyiduna nah itu perkembangannya hasil buah daripada iman kepada Allah muncullah di dalam diri kita itu amal Soleh ya amal soleh. maka amal soleh ini ada yang Menafsirkan wahyakulu maka lillahi taala yang disebut dengan amal soleh sebagian ulama menafsirkan setiap sesuatu pekerjaan yang baik yang karena Allah nillah ya lillah makanya amal yang baik ada yang jadi amal soleh ada yang tidak jadi amal soleh ya. Jadi, amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin kemudian itu tujuannya lillah. Seperti kita hadiri di pengajian ini, semuanya ya, dari sana sampai situ, semuanya hadir. Ini amal soleh. Kenapa? Karena yang melakukan pengajian ini seorang mukmin seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu kemudian tujuannya saya pasti tujuannya ibu dan bapak datang ke sini bukan apa-apa tetapi lillah semuanya Insya Allah, lillah ini hanya semata-mata karena Allah kalau kita lilah, duduk, lilah, datang, lilah, ngaji, lilah, dikir, lilah, pengajian, lilah, karena Allah, insya Allah, Allah yang akan menanggung jawab segala-galanya, Pak. Allah akan kasih, Allah akan kasih kesehatan, Allah akan kasih rizki, Allah akan selamatkan dunia dan akhirat, karena tujuannya, karena Allah, lilah. Ada lagi yang... Antara amal soleh dengan iman, ini iman bagaikan fondasi. Iman itu bagaikan fondasi. Painal imana asasun wal amalu soleh kalbina. Sebagian ulama menyampaikan bahwa iman itu asas, asas itu fondasi. Kita bikin bangunan harus ada pondasi. Pon, Iman itu bagaikan pondasi amal soleh, bagaikan suatu bangunan yang berdiri di atas pondasi itu. ya Jadi, kalau kita melakukan artinya, Bu, Pak, kalau kita melakukan amal soleh yang berdiri di atas apa? iman dan keimanan insya Allah insyaallah solehnya itu akan kuat akan kokoh akan lama bertahannya kalau berdiri di atas iman ya bapak kok kenapa sodakoh ih saya terdorong dengan keimanan barang siapa orang yang membantu orang lain maka orang itu sempurnakah imannya jadi karena melakukannya membantu orang saudako zakat dan sebagainya karena dorongan daripada keimanan di dalam hatinya, insya Allah melakukan amal itu akan selalu dan akan kuat, Pak. Beda dengan melakukan amal bukan dorongan dari keimanan. Ada orang yang melakukan amal baik, tapi dorongannya apa ria, nggak akan lama. Kenapa ini? li jililah, li ajelinas. melakukan amal, tapi bukan karena Allah. Karena siapa? Karena manusia. Manusia amal soleh, ma'am soleh sholat pengajian, sodako haji umroh amal soleh tapi berangkat itu amasoleh melakukan amasoleh bukan berdiri di atas keimanan tetapi berdiri di atas kemewahan karena pengen dilihat orang karena pengen menjadi orang kaya kok baca quran sering-sering pengen sukses kok sholawatnya menik ribuan gitu oh pengen jadi orang kaya kok duhannya rajin pengen cepat kaya kok tahajudnya eh pengen naik pangkat ini tidak ada kerana Allahnya Apa? Kalau orang sering baca surat waqi'ah Tujuannya semata nyampe pengen jadi orang kaya Setelah kaya berhenti tah tahwaqi'ah nah, Kenapa? Karena pengen kaya sudah Kenapa harus baca lagi? Gitu kan? rajin, tahajud, rajin sholat hajat malamnya tujuannya apa? tujuannya harta, tujuannya pangkat tujuannya dunia maka setelah tercapai tujuan orang itu akan selesailah sudah enggak tahajud lagi, enggak hajat lagi ya karena tujuan sudah tercapai Soke bapak ayo nak. bapak mau kemana? mau ke sana sudah sampai ya udah berhenti Kerana tujuannya pengen itu, saya pengen mana Pak Mukit ke Kasibu. Sudah sampai ke Kasibu, jalan enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena, karena sudah sampai di tuju, di tujuan pengen ke Kasibu. Sudah sampai Kasibunya, enggak susu jalan lagi, Enggak usah jalan lagi, karena sudah sampai sampai tapi kalau seandainya pak berat, benar berdiri di atas mukmin di atas iman insyaallah Allah sampai kapanpun walaupun udah jadi kaya raya walaupun udah jadi pejabat walaupun sudah menjadikan pangkat karena itu ibadahnya tadi bukan karena apa-apa hanya karena Allah sampai kapanpun sampai mati pun terus beribadah terhadap Allah Subhanahu karena harta bukan tujuan, jabatan pun punya, bukan tujuan, dunia bukan tujuan, tujuan pengin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala Jadi ngaji ini semuanya ini karena Allah. Karena Allah lillah lillah lillah ya. Inna solati wa nusuki lillah lillah. Makanya di sini sampaikan wahai Muhammad Kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beramal saleh. Annalahum jannati tajri min tahtil anhar. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh itu tajri min tahtil anhar. Akan disiapkan tempat yang disebut dengan jannah. Jannah ya, surga di dalam surga itu Tajiri min tahtilanar dari gedung-gedung surga di bawahnya ngalir pak ini gedung nih, gedung indah dan mewah luar biasa di bawahnya sudah ngalir air pak ada air tawarnya ada air susu ada air nah arak ada air apa eh madu ini sudah ngalir di dalamnya untuk kehidupan dan kesejahteraan ahli surga ini orang-orang yang beriman pak, yang imannya betul, yang lilah karena Allah ibadahnya, bukan karena manusia, bukan karena apa-apa. Nih hadir semuanya di sini. Ini tujuannya ini karena Allah. Allah sudah siapkan ibu bapak, Apa? Jannah sudah siapkan surga. Allah sudah siapkan surga yang begitu besar dan indah, hampir sepuluh kali lipat besarna dunia. Dan keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan, malah rohat a'ilun Keindahan surga itu yaitu yang, per, yang belum pernah kita lihat, kenikmatan surga itu yang belum pernah kita nikmati di dunia ini. Apapun di surga menjadikan empuk, Pak. Kalau kita tahu ini Nabi Daud, konon cerita dalam sejarah Nabi Daud itu ketika hidup Nabi Daud kalau baca Qur'an Nabi Daud itu genting yang mau jatuh itu berhenti dulu di atas ya ranting ranting pohon kalau sudah jatuh dari apanya dari pohonnya mau jatuh ke tanah itu ketika mendengar suara Nabi Daud berhenti dulu ya Allah manusia lewat berhenti dulu apapun ketika mendengar suaranya Nabi Daud saking empuk dan nikmatnya Nabi Daud berkiroat ini semuanya berhenti dulu air lagi mengalir berhenti dulu ranting mau jatuh berhenti dulu genting pun mau jatuh berhenti dulu semua di dunia itu Pak kita sudah bisa membayangkan Pak ya bagaimana indah dan nikmatnya suara Nabi Daud alaihi Nah, di surga nanti, di surga nanti, Nabi Daud ini akan membacakan Quran. Di surga nanti, bukan di neraka. Di surga nanti, Nabi Daud akan bacaan Quran buat apa? Buat ahli surga. Berarti, kalau kita tidak masuk surga, nggak pernah dengar Nabi Daud baca Quran. Tapi kalau kita masuk surga, insya Allah, besar kemungkinan, peluang masih besar terbuka, kita akan mendengar bagaimana empuk dan nikmatnya suara Nabi Da'ud. Mu'amar juga, kita dengerin mu'amar, kuruk, pelentang-pelentung, ya uh, subhanallah, dengan suara indah, suaranya bagus, didukung dengan sonnya bagus. Kita matuh suaranya pas-pasan, sonnya Eh ker gan atau pugu, gubrak-gubrak sih kak. rantang ti jatuh <tuk> brong-brang brong-brang, nggak enak di <menikmati> gitu kan. I, ini orangnya bagus suaranya, tambah dengan sonnya bagus, nyetosonnya juga hebat, suaranya empuk. Biar kita sampai kah dengar Amirul Amirul itu yang yang juara kemarin juara pertama kemarin waktu di mana di Singapura di Malaysia itu sampai suaranya, wuh, Al Fatihah dengan sempurna makronya, dengan sempurna apa taswinya, itu tamat sampai satu nafas Subhanallah, enak, gitu, ya. Tapi kalau jadi imam sebetulnya jangan yang terlalu enak-enak banget itu ibunya. nanti kita ini bisa apa? Bisa. Iya bisa kian nunutan itu reb tikus luka teh saking enaknya apa apa maka haram enggak lah termasuk itu eh, makruh dulu di Garut itu apa dimana? di mana di ciser itu mama itu apa di yang di, bukan cisernya itu cerita itu cerita muridnya. Itu ada yang sampai, apa kalau baca Quran itu orang itu merasakan apa di ayun ambing, ayun ambing sehingga banyak orang yang terlena dan ngantuk sampai tidur. Ketika saat <laughs> ya Allah ya Karim, maka waduh kalau Mama jadi imam, ribuh semuanya, ribuh semuanya. Ya, ya panjang itu en enak. Maka saya pilih kulhuwallahu ahad. Kenapa ustaz selalu baca kulhuwallahu? Pondok enak. Panjang teuing suaranya nga bagus enggak enak. Panjang pondoknya enggak enak, enggak benar, suaranya enggak benar, bacaannya panjang le. Bacaannya panjang. Yang dibaca minimal surat al apa? Uh, apa tuh? pohon Yalah, sesulatan itu panjang-panjang, tapi nggak enak gitu. Lebih baik yang pondok, tapi kita ini, ya cukup aja lah. Kenapa? Yang hadir di sini ada tukang nasi goreng, ada tukang jualan, ada yang mungkin tadinya main pipis terus sholat, menunggu, kan gitu? ketika imam baca suratnya, surat lam yakunin, waduh panjang tuh, iya man, aduh geste kuat, nah itu gak boleh gitu kan ya, jadi sunat maka Rasulullah menyampaikan hadisnya ringankanlah wahai para imam, membaca su surat itu, khafi peringankanlah, gitu kan bukan di Saudi gitu kan, kalau di Arab ya memang semuanya siap ini sampai dua jam juga, kalau di sini waduh, bahasanya Wah Waduh, Imam ini baca Yasin, Allah Yasin panjang ya ma? subhanallah, Maka maaf orang-orang ahlu sunnah wal jamaah filih yang pondok-pondok, pondok-pondok, gitu kan? <coughs> Bukan tidak hafal, ya memang tak hafal, gitu ya. Memang apa. Penaknya pondok, gitu ya? Ah, pondok-pondok bacanya itu ibu sadai rahimakumullah surga bu fi jannatin di dalam surga itu mintahil anhar jadi ada apa ada bah, bangawan kulama ruziku minha minasamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min wa utubiha mutasyabiha ya jadi diberikan rezeki nanti di dalam surga itu ada buah-buahan ya ada apa pohon-pohon Segala macam yang kita bayangkan, yang kita hayalkan, itu di surga itu luar biasa, sudah serba komplit, serba ada, Pak. Dalam membaca surat ini, dari berbagai tafsir, ulama menafsirkan, kita kumetjot, Pak, pengen ke sana sekarang. <laughs> pengen ke sana sekarang, itunya ya, Allah, Ya Karim. Kemudian, walahum fiha azwa jun Yadi wallahum fiha azwajul mutahharatun di dalam surga itu ada azwaj apa azwaj te bojo-bojo mesti siapkan bojona Pak eh, Pak Haji Haji Mamang bade sabarahi di dunia mah hese nama han teh Hiji hayang dua su so susah susah ya itu kan tapi ke, di akhirat itu di surga itu insya allah bagi bapak bapak semuanya diberikan dan sudah disiapkan azwa jumtoharotun bojo bojo anumtoharoh mutoharoh apa suci mutoharote bersih sampai di dalam ini kesucian di sini mutoharotun ini ibaratnya nakiroh artinya tidak disebutkan suci apanya, bersih apanya tidak di dalam Quran. Kenapa? Karena ini menyakup keumuman semuanya tidak ada kelemahan ya. Mustakdaruh yang dibilang-bilang jiji, yang dibilang-bilang enggak apa istilahnya enggak bagus, enggak ada nanti di dari itu. Di azwajumutaharatun itu di surga itu sampai ulama menjelaskan bahwa mutaharatun itu bersih saya bacakan dulu imah seperti muhadam minal ahwalil al mustaqdaroh dibersihkan dari pirang-pirang anu disebutkan jiji seperti kalhaidi ibu dunia sok hentar ibu secantik apapun artis apapun pasti perempuan ini di dunia mengalami head ibu ya head itu nah di surga ibu wanita surga tidak akan head bersih tidak akan head one nifas dan tidak akan nifas yang kemudian wal baul wal gaid dan tidak akan buang air kecil tidak minum banyak tapi tidak akan ada air kecilnya wal gaid tidak akan pernah buang air besar tidak wah ibunya wal maddi enggak akan batuk-batuk gitu kan Terus wal mukhot, mukhot itu bahasa Arab, mukhotun itu enggak ada ini apa Bu? Ini nih. Bukan polo apa? Ah ini <coughs> mimis akan mimisan. Sok ayeuna sagelis kumaha di dunia mah pasti we lah. Nya. itu kan? Polwan. Ah moal aya polowan cek mah wal mulgum. Widadari surga tidak akan mulgum. Naon? Rehak wah oh, aya akan ba bersih keur pa haji eta 70 saurang eh bohong sak duluan ke sana mata kudu bener ngajina bener sim kuring kamaljam mang man, itu lamun lamun maca ieu nu sabenerna ahli-ahli tafsir ngajelaskeun tentang widadari jeung tentang surga kumujeut yang sedih bu sim kuring ba Kumujot yang sedih tek, kumenjot pengen ke surga tapi harus mati dulu. Terus kita pengen ke surga atau neraka? Pengen ke surga Cuma amalnya enggak ada. Salat seperti ini, sujud seperti ini, apakah saya akan sampai jeung dari moal? Asri, batin ibunya, ya Allah. Jadi orang semangat banyak semangat agitonya ibadah. wal baul wal goet, wal mana wal rom, wal dum was soda tu soda jangar. Ibu osok jangar. tah tidak dari surga, merteh merteh mau jangar. Wah, mau a kasarang jangar. Mau akhir cik masih poteh sayang kesini lagi jangar. Enggak gak akan, gak akan pernah, nggak papa sakit ini nggak, papa di pemandikan orang menu ayuna lain gitu kan, di toilet ke orang di. aduh anjari cangkeng, punten wenyai mah. tuh, mau oh, okay, angke mah, mau anjari cangkeng, mau anjari punduk, mau anjari jangar, soda, mau ngakan wasairil auja jeung sawarehna pirang-pirang ayeuna lapar moal walwiladah tidak akan melahirkan e, wadanasin tidak akan al danas kokotor-kokotor dosani sebagainya suul kholqi ya Allah lemah lembut sae budi parangi disebutna ge suci lahir batin matanya suci telingana suci tusi ini uh kasalaki teu luar biasa Pak. Kermah gelis, ah, kayak pa orang baca orang derengdangkan rasa kedapnya, ah. Jack bapak teh kuma haja nato hari sok kado yang hajat nte, ah, dijawab ku ulama ahli tafsir kola al Hasan ib ibn eh, Hasan ibnu Abbas r.a al hurul ain hajatun pilirki hari Widadari teh Ibu, moal aya qodail hajat tidak akan ada naun, buang air kecil, buang air besar. Nah, akan ada di surga itu. Karena surga itu suci, jadi apa atuh makanan yang dimakan oleh Widadari itu jadi keringat, Bu. Nah, keringat ini yang keluar dari badannya Widadari itu wanginya luar biasa. Kalau satu ruangan yang besar pun ada wida dari satu ini cukup tidak aku apa tidak harus pakai parfum. Jadi lamun jualan parfum di surga mau laku. <laughs> mau laku. Sao sebabna wida garina geus sareunyet. Allahu akbar yang tidak akan laku listrik. Kata Rasulullah kalau seandainya telunjuk wida dari ini dikeluarkan nolol aja dari surga matahari padam. Kalah matahari cuman dengan telunjuknya, ya, cuman dengan telunjuk, telunjuknya bapak bisa dibaca ya dah dalam surah al-baqarah dalam surat bayan bahwa Allah menciptakan itu widadari ini Allah ciptakan saya baca secara ini aja lah karena sudah ada jadi ini dari, dari sini, dari apa? dari telapak kaki ini diciptakan sampai lutut ini, dari apa? diciptakan dari Jafaron coba Jafaron banyak Jafaron itu wangi, Mbak wamin rukbatiha ila sadiaha. terus Allah menciptakan dari lutut sampai uh, dadanya itu minal miski adfar diciptakan oleh Allah dari itu dari minyak adfar yang wanginya sangat luar biasa terus wamin sadiha dari apa dari dadanya ila unukiha sampai punduknya minal anbalil ashab jadi diciptakan or, diciptakan dila anbar dari itu kastori ya kastori yang putih uh, wamin unukiha ila rosiha dan kemudian Allah ciptakan dari pundaknya sampai kepalanya minal kafur diciptakan tina kafur ida akbalati ya talalau apabila istilahnya ngagilir gitu ya ini wajahnya menggilir ya talalau Lahu nuru wajihah kamayatallahu nuru samsil yahli dunya itu sepertikan apa cahayanya bagikan apa cahaya-cahaya matahari bu. Ketika melihat sini, wow langsung berai kejadian langsung berai. Itu wida dari satu apalagi wida darinya lebih dari satu. Pasti banyak bu penjelasan tentang surga dan wida dari. Insyaallah kalau dipercepat itu mungkin tidak tidak nyusun. Hari ini mudah-mudahan e, dan pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah memberikan. Us usia yang panjang, baris sehat alfiat kepada kita semuanya karena kita mudah-mudahan semuanya kita memiliki widadari-widadari Allah menjadikan ahli surga. Amin. Maka kita ini ini ngajinya yang harus benar-benar ikhlas karena karena Allah. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini mudah-mudahan Allah memberikan ampunan apabila ada kelebihan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih kepada ibu semuanya bapak haji semua semuanya mudah mudah menjadikan amal ibadah amin allahumma ya allah ya robbal alamin rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azaban assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Hidup suci bendera panji Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari Allahul Da Akbar Wahai para mujahid di sabil tidakkah hati kita sakit?